Saya mau katakan begini Semua Nabi Rasul yang surganya jelas Dijaga dari salah Masuk surga tanpa hisab Surga tingkat paling tinggi Masih sholat Dan minta keluarga sholat Antum siapa Nabi bukan, Rasul bukan Surga sampai sekarang belum jelas Hisab menegangkan Amalan masih berantakan Gak mau sholat Sehat Fernando huh? aneh gitu Nabi aja sholat Mas Antum gak sholat Nabi tahajud yang sudah jelas surganya tahajud sampai kaki bengkak Al-Bukhari nomor hadis 2008 Antum bukan Nabi bangun malam eh nonton bola bangun mata bengkak cita-citanya surga firdaus sama Nabi lagi <saat> ah itu bandingannya Teyit Nah saat Nabi diperintahkan sholat ini, ada yang istimewa yang tidak diturunkan pada bagian-bagian sebelumnya. Apa itu? Dalam sholatnya kemudian diturunkanlah Al-Fatihah sebagai bacaan. Dalam diturunkannya ini, dalil-dalil yang nampak pada periode Mekah dan pada awal-awal hijrah ke Madinah, itu dalilnya Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin apa diantara dalilnya An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu haddatsana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kami kemudian diteruskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian riwayatnya sampai kepada Anas bin Malik sebelum ke hadis qudsinya lihat baik-baik saya bacakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qasam tu baini wa baini abdi wa li abdi mas'al. Saya bagi salat menjadi dua bagian. Ada hak saya, ada hak kalian hambaku. Dan aku akan penuhi hak kalian sepanjang kalian memenuhi hakku. Apa diantaranya? Iza qalala Jika seorang hamba memulai salatnya dan dia membaca kemudian setelah takbir, setelah iftitah itu dia baca. Alhamdulillahi rabbil Ketika seorang hamba mulai membaca Al-Fatihahnya dia mengucapkan ucapkan alamin, maka Allah menjawab hamadani 'abdi, hamba sedang memujiku. Nah, hadis ini ya di nomor hadis 395 itu itu menerangkan bahwa awal perintah Al-Fatihah dibacakan dalam salat itu itu dimulai dengan kalimat apa? Alhamdulillahirabbil Alamin, makanya dalam periode ini, tolong garis bawahi ya, supaya jelas uraian saya nih sehingga Antum bisa paham, dalam awal-awal perintah sholat di periode Mekkah sampai awal hijrah ke Madinah itu, itu semua sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis di periode ini, itu semua mengatakan kompak. Saya sholat di belakang Nabi, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang kemudian Umar, saya sholat di belakang Afman, saya sholat di belakang Ali, dan mereka membaca kemudian <tik> Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Mani kiyomiddin. Jadi periode awal al-fatihah ketika dibacakan dalam sholat itu, maka hadis-hadis yang -hadis menunjukkan kalimat dimulai dari apa? <tik> Alhamdulillahirobbilalamin. Satu. <Aa>. Diantum <tik> paham ni? sejarahnya itu di mana? kapan dibacakan dengan itu Ustadz kan tujuh Ustadz ayatnya <tuh> sesuatu sampaikan kepada umat sebelumnya tujuh ayat yang diulang-ulang tujuh ayat yang diulang-ulang itu yang dimaksud Al-Fatihah sepakat semua ulama. Ustad, kalau dari Alhamdulillah ngitungnya bagaimana teman-teman sekalian penomoran itu kemudian dilakukan setelahnya setelah periode Nabi saw baru kemudian ditunjukkan ini satu ini dua ini tiga untuk tidak membuat kita bingung dalam bacaan Al Quran memudahkan kita membacanya maka ketika Nabi bacakan ayat-ayat itu asalnya nggak ada nomor cuma Nabi berhenti berhenti di sini berhenti di sini berhenti di sini berhenti di sini baru kemudian untuk memudahkan kita semua diberikan penomoran supaya mudah bagi kita untuk membaca dan memahaminya maka kata para ulama jika Anda membaca dari Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim dua maliki yaumiddin tiga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in empat ihdinas siratal mustaqim lima siratal an'amta nabi berhenti waqaf di situ berhenti Siratul ladzina an'amta berhenti maka ini ada yang menghitung dengan 6 saat diturunkan Tujuh. Paham? Baik, jadi ketika Nabi waqaf berhenti di sini, maka mulai kemudian dihitung oleh para ulama ini enamnya baru kemudian yang terakhir surat Al-Ladina sampai ujungnya itulah tujuhnya. Jelas? Baik. Lalu tiba masa kemudian di Madinah mulai hidup tentram mulai stabil. Begitu stabil mulai turun ayat banyak, mulai turun surah banyak. Nah tadi saya katakan masa awal-awal turun ini jangankan nomor surah satu ke surat lainnya belum ada pemisah bisa contoh begitu turun kul, kul falak sampai ujungnya langsung kul begitu turun kul ahad sampai ujungnya walam yakun ahad langsung kul falak satu ke surat yang lainnya nyambung nyambung nyambung nyambung nyambung Tiba kemudian datang seorang anak. Anak-anak. Datang kepada Nabi. Lalu menanyakan, Ya Rasulullah. Anak ini namanya Abdullah. Anak seorang sahabat sekaligus paman Nabi. Beda usianya kurang lebih lima tahun dengan Nabi. Namanya Abbas. Maka dikenallah Abdullah, anak laki-lakinya Abbas. Anak laki-laki itu Ibnun disingkat dengan Bin. Maka dikenal dengan ibnu Abbas. Radiyallahu ta'ala adhumah. Ibnu Abbas, Abbas yang adalah seorang pedagang, punya kesibukan, tapi dia punya cita-cita. Beliau punya cita-cita, walaupun saya sibuk, tak bisa ngaji setiap waktu, anak saya mesti lebih pintar dibandingkan dengan saya. Maka anak saya diinvestasikan di madris ta'lim ya Nabi, supaya lebih hebat dari bapaknya. Begitu cara berpikirnya Maka bapaknya dibalik kesibukan. ustadnya siapa, manfaatnya apa Datangi Punya capaian, minimal saat meninggal Apalah satu hadis hafal 100 ayat, beda Lahir belum hafal ayat, ulang bawa ayat Lahir belum tahu hadis, ulang bawa hadis Sehingga ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW Kita punya kebanggaan Tiba-tiba menghadap Rasulullah Ya Rasulullah, Masya Allah Saya berusaha mencari bekal bertemu dengan Anda Saya hafalkan hadis-hadis Anda Nah, ini apa yang Anda banggakan di hadapan Nabi ketika yang lain bawa ribuan hadis, Anda bawa apa? Saya datang cuma bawa cinta ya Rasulullah. Wow. Yang lain juga cinta. Paham. Nah, jadi ketika disimpan di majelis Nabi, maka beliau punya kecintaan dengan Nabi padahal usianya masih dini saat itu, si kecil. 2 tahun, tiga tahun dari dibawa, maka anak-anak itu kosong. Antum isi apa, disitulah ada benaknya. Diisi dengan keislaman, lihat Ustadz, lihat orang-orang baik, maka kebaikan akan meresap pada jiwanya. Cetakannya itu terserah Antum mau dicetak bagaimana, lingkungan memengaruhi. Antum hadirkan lingkungan sekitar yang mendukung pada permainan, main dia. Main. Kasih tayo, keluar mulutnya, ya tayo, ya tayo gitu kan. Kasih tobot, ya paling tobot X, tobot Y, tobot W, dan seterusnya. Silahkan. Ya kasih robokar, hapal ya, robokar poli, robokar embers, heli, dan seterusnya. Ya, jadi apa semuanya? Masuk masuk masuk termasuk kalau antum suruh main pun ke masjid main dia di Gimana sih ada ini susah diaturnya main sana ke masjid ya main bapaknya nyuruh main tapi kalau Antum perkenalkan dengan kebaikan, datang, kenalkan masjid, kenalkan saf dan sebagainya, maka mulai dia ibadah. Seperti itulah Abbas mendidik anaknya. Main, main, main, main, main, main di masjid, mainnya adalah main di madis talim, main mengamati kebiasaan Nabi SAW. Sehingga beliau punya kebiasaan mendekat kepada Nabi sampai ketika remajanya. Itu selalu kritis dan ingin bertanya kepada Nabi SAW. Nabi wafat usianya masih 13 tahun. Jadi begitu Nabi wafat usia 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis. Anaknya hafal 2000 hadir. pasti seperti itu Pak. Bapak kalau belum hafal Quran, anaknya mesti hafal. Anak pertama belum, anak kedua. Anak kedua belum, anak ketiga. Visinya begitu. Dia harus lebih baik daripada orang tua sebelumnya. Antum siapkan, karena tantangan anak itu lebih tinggi daripada Antum sekarang. Lihat, Hanna melahirkan Maryam. Maryam lebih baik daripada Hanna. Maryam melahirkan Isa. Isa lebih baik daripada Maryam dengan kakek neneknya. Demikian kita begitu. Antum belum hafal. Anak pertama hafal Quran. Anak kedua siapkan hadis. Anak ketiga fikihnya. dikala Antum punya masalah di rumah, enak. Ini ada masalah begini nih. Kakak, apa ayatnya? Bacakan ayatnya. Ada di mana? Surat sekian. Ayat sekian. Nomor ayatnya sekian. Posisi paling kanan. Agak sedikit ke bawah. Ah, bawahnya agak mojok. Ya. Langsung selesai. Apa ada hadisnya? Hadisnya. kalau Rasulullah SAW. Tersebut di kitab Anu. Nomor sekian. Cetakan sekian. Ada di sekian. Oh. Adik bungsu, apa hukum fikihnya? Hukum fikihnya gini, gini gini gini gini Terdapat di kitab empat mazhab. Kata Imam Abu Hanifah begini, Imam Malik begini, asy begini, Imam Ahmad begini. Lengkap sudah. Pengajian kosong. <laughs> Masjid itu kosong karena sudah selesai semua di rumah. Nah, kata Ibnu Abbas datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan satu surah dengan surah-surah yang lainnya?" Apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan satu surat dengan yang lainnya? Karena saya khawatir nanti ada umat tidak mengetahui kalau surat yang satu itu beda dengan yang lainnya. Karena belum ada pemisah. Kalau tidak ada pemisahnya nanti orang setelah baca Al-Ikhlas, baca al falak dikira kalau yang belum tahu, dikira Al-Falah itu bagian Al-Ikhlas. Karena tidak ada pemisah, begitu walam yakun lahu ahad falak. Apa pemisahnya? Wah, oh, tajam tuh nalarnya. Maka ketika bertanya demikian, pasal kata maka beliau diam sejenak, maka turunlah kemudian Allah turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sebelumnya juga ada di surah An-Namal. Ayat yang ke-30 itu, min wa Cuma ini bagian dari surah An-Naml. Hanya yang ini berbeda. Dia turun kemudian terpisah untuk menjadikan fasil pemisah antara satu surah ke surah-surah yang lainnya. Jadi begitu antum bacakan al fatihah selesai al fatihah masuk ke Al-Baqarah, maka di Al-Baqarah kemudian sebelum dimulai, sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri perempuan hmm. um, itia tinggal nunjuk di atas <gülüyor> Alhamdulillah Bismillah hmm. eh? Bismillahirrahmanirrahim maka turun kemudian bismillahirrahmanirrahim maka setelah ini turun antum nampaklah kemudian dalam mushaf bahkan sepeninggal nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ada surah-surah itu maka di depannya dituliskan di awalnya Kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim Masuk Al-Baqarah Alif Mim Selesai Al-Baqarah ayat 286 Masuk Al-Amran Bismillahirrahmanirrahim Alif Mim Masuk lagi ke An-Nisa Bismillahirrahmanirrahim Terus kemudian Sampai dengan akhir surah Hanya ada satu surah Yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim yaitu surah yang kesembilan dikenal dengan Al-Bara'ah atau disebut juga dengan at taubah Ustadz, kenapa surah ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung nilai kasih dan sayang. Ar-Rahman sifat sayang Allah dalam urusan dunia. Yang apapun yang antum minta Allah akan berikan. Nanti saya akan terangkan rahasia di balik kalimat ini ketika masuk pada bagian yang terakhir. Jadi ini sifat Rahman. Antum butuh apa dunia? Allah kasih. Bahkan hebatnya. Tadi malam saya terangkan. ya Ada orang yang belum minta sudah diberi. Tergantung bagaimana kedekatannya dengan Allah. Rahim itu sifat Allah. Sifat kasihnya saat di akhirat. Untuk memberikan surga bagi orang-orang beriman. Dan itu pun lebih dekat. Apa antum dengan Allah itu menentukan nanti kualitas surganya. Semakin dekat semakin indah lagi surganya. Jadi ini Rahman dengan Rahim itu nilai sayang. Sayang. Sedangkan surah ke-9, At-Taubah atau Al-Bara'ah, itu surah membuka tentang izin perang. Diizinkan, turun dalam situasi perang. Sedang perang, sedang perang, Islam diserang sana-sini. Bagaimana syariat Islam? Muncul, bela Islam, bela negara, bela agama, bela bangsa. Karena saat itu sedang berhimpun di sekitaran bangsa, maka muncul kemudian syariat untuk bela bangsa, bela negara, bela agama, bela syariat maka turun kemudian izin bara'atun minallah